Coba masuk ke kana TV. Ya, oh, termasuk kana TV. Putut <tipi> <tipi> di mana? Oh, keun Mae putut oge. Umurnya nah, 24 tahun, Camat ya, sudah jadi janda. Nah, janda ditinggal mati sebetulnya. Neng, senengnya pengen ayah. Keneng. <tipi> ya, janda itu. Iya. Adalah warung janda. Ya, Tapi saya belum tahu namanya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama tetenya sama ya. Oke. Teh, ini teh kampung naon teh? Nyalindung. Oh, nya Nyalindung masih Nyalindung ya. Ehm kak mana sih anak kerja nawan pupus oh Masa belum berkulang lagi teteh namanya ke saasih nah di sini sahabat saya melihat satu pohon sahabatnya satu pohon itu dua nama sahabat yang dimana kalau di kampung itu bisa disebut buahnya itu buah caruluk ya nah ini buah caruluk jadi pohonnya itu namanya pohon aren, ya do apa namanya pohon kaung nah ya. di sini itu bisa dimanfaatkan, kalau buahnya itu buat kelangkaling, sahabat ya, buat bikin rujak, biasanya kalau sudah itunya apa namanya di pedesaan itu dibikin rujak setiap bulan puasa sahabat, nah kalau batangnya Pohonnya itu bisa dibikin sagu sahabat ya. Acik lah ya gitu ya. Nah, kalau airnya bisa dibikin gula. Jadi ada tiga manfaat dari pohon ini sahabat ya. Nah. Ini namanya pohon kawung, buahnya buah caluluk. Airnya bisa dibikin gula juga. Itu ya sahabat ya. Saya melihat jalan nanyak banget, sahabat Ya, nah, Aduh. Tapi alhamdulillah, sahabat ya, di sini jalannya udah ada pengerasan. Cuman pada taru jadei tuh, ngaruh <tuh> Jade. Aduh, jalan nanyak banget, sobat. aduh. Sampai -sampai. Nah, eh, oh. Jadi di sana itu ada perkampungan. Nah, sahabat ini di mana ada jalan pasti ada perkampungan gitu aja lah sahabat ya kalau di pedesaan itu capek bagus gitu. saya di sini melihat kamar mandi sahabat di bawahnya empang sahabat Nah, kalau gede santai ya, seperti begini sahabat ya, tidak kurang tidak lebih. Ya, emang kondisinya seperti begini sahabat, kalau ke santai. Ada tapi nanti kita akan ke sahabat ya. Allah, di sini anginnya aduh mantep sahabat ya sabar, oh, Allah. Oh, Allah, di mana nung? No? Nah, sama, samengan. Ntek kah kebon. Enggak capek Teh, ini teh kampung naon teh? Nyalindung Oh, Nyalindung, masih Nyalindung ya oh. Nyalindung. Masih Nyalindung Kamana si anak? Saya Kerja? Hei pak Naon? Pupus. Oh. Teh, belum berkulang lagi teh teh? Namanya ke sasasin ya Naon nak? Oh, mantul guna sih anak oh, oh, ya, ya. Hmm. Nah, sakit, nah, so, oh, ya, sahabat ya Nah, sakit, ya, teteh Iya, sakit Oh, ya, sahabat ya, sesehat itu nah. tuh Menjanda, murahnya, oh. <laughs> baru sebulan ya <laughs> Menjanda, ditinggal mati, sahabat ya Oh, akbar, sesehat ya, kasian banget, sahabat ya Oh, tanggungan dua <tuk> Dan sesehat itu Rumahnya ini, sahabat ya Pembangunan ini Alhamdulillah punya warung juga Punya minimarket juga sahabat ya Jadi ini warungnya sahabat ya Ini adalah warung dendam Tapi saya belum tahu namanya Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama STD sahabat ya Nah jadi ini tuh Kampungnya Lindung ya sahabat ya Kampungnya Lindung di Sekarang Ngesan kalau sahabat ingin berkunjung silahkan ya. Nanti kita akan ngobrol sama stetanya sahabat ya. Stetanya ke atas dulu. Mungkin di sana itu ke rumah orang tuanya atau apa ya. Neng, neng. Nah sahabat, di sini saya menemukan jalan lagi ya. ke sana Nggak tahu ada kampungan atau nggak ya sahabat ya. Di sini jalannya masih merah, sahabat. Ya, oh, di sini saya melihat ada asap-asap gitu, sahabat. Ya, kemungkinan di sini itu lagi masak, kalau nggak salah. Ya, aduh, alat jalannya becek, sahabat. Ini mah harus pakai dragon. Melingkum. Mama, era mama. Wow. Tiasa, lah, yang ini nggak alih masak. Nah, Biasa. Lah, oh, ngiringan silaturahmi ke dia. aduh, mana masak buras. Nah, tongkat juga era. Lah, masuk bukan karena TV. Karena TV. Kita cuma. Oh, kena. Oh, kena. Iya, <tipi> gitu. mau penting. Iya, mau penting. Mau istirahat. Kurang malas gitu. Kekil matahaboga, nah. gak burah nah. dari tahlilan nah. mungkin mungi Oh, tahlilan Kurang muk pupus Oh, kurang kali si umina? Sama ya, saya nantu, abis ini Oh, mantuna? Oh, oh. kurang kalih dua, tak Sumbang, guru sok Oh, oh. <laughs> siap <laughs> Kan punya, oh, oh. yati siapa? dua, alitkan Oh, oh. mana kurang kalih, nak? Iya. Oh, iya, yang pakai baju oran-oran gitu ya? <laughs> oh, ini namanya siapa, Sinteng ini? Alipah Alipah, kalau yang kecil? Alisila Al Al Kalau setiapnya, nama siapa tete? Ya? Oh si uminya namanya siapa? Oh, Rokaya. Si Abana ke mana? Tuh, ya, biasa, ya, Kak gunung. Oh, ya, Dia gunungnya. ya, oh, ya mayuran hawu. Biasa atas tadi teh sarapan. Eh? atas Sarapan Capek. Nong <laughs> <Tapi. laughs> ningali jalan kadinya meskin lembur bumi Oh di Kampung naon? Jalan anu eta di pinggir yuk. Oh, hah, oh, teh jalan. teh nggak bangun tadi. mau bangun. Hah, ke, ke jambang pelosok, orang bangun lah. Nah. Si Umi ingin masuk kena tipi jambang pelosok nah. ah, ya, si <laughs> nah, nah, <nanti> <laughs> nih ya. Ayah, si Omengkin nojok masak burat. Ah, ah, ah, nanti masuk tipi ah, ya ah, ah, ah, ah, ah, saja, ah, ah, ah, ah, ah, ah, oh ah, ah, kompor gasnya. Oh, ah, sering ah, ah, ah, ah, ya, ah, ah, ah, enaknya ini hau kaya masaknya aduh ya di samping irit, enaknya oge gitu ya ayah, hau ini gini gini gini mana nanti? SBY hau SBY nya hau SBY subuh-subuh mayonan hau seperti melem sampel hau enak, tangan, hau taruh <tansi> Ayo tunggu, maaf ya, ini lembekin TV ya, Isim, orang lebatkan si Omekin, sarung sekarang sarung sekarang teteh ngomong nah, HP di nah, HP. Oh, panennya si HP, ya, tadi tontonin, nah, HP. Gitu, hai, di murah Teh, ketinggalin amat di HP. Mas, saya, saya, teh, di nah, Teh, ngantungkan, Teh, nah, hampir dah, Ma, nah, hancur. repot, Teh. Oh, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, terus oh. oh. ayah itu ayat, termasak itu ayat nanau Oh, ayah, oh gitu ya <laughs> mm -hmm. Meninggalkan dua anak sahabat ya ini alit kene alit kene Uh kesian banget tapi alhamdulillah punya minimarketnya <laughs> mm -hmm. punya <laughs> alpamat ya? <laughs> <laughs> <laughs> aduh namanya Tewuju ya Tewuju ya Suaminya meninggal nah, sekarang itu menjadi anda. Kalau kita dua tahun, sahabat ya sudah jadi janda, janda ditinggal mati, sebetulnya. Kita nanti akan ngobrol di bawah sahabat, kita masuk sahabat ya. deh. Janda, janda. Nong itu berarti janda, hmm? janda itu ya. Tanya. Janda ditinggal matinya. Terolah berenah hmm. kayak pupus ya. Hujan uh -uh. itu. Neng. Senengnya pengen ayah. Tuh, hmm. oh, oh, oh, ya. ucabat senengnya pengen ayah ya katanya ya. Hmm. Kangen ayahnya. Neng. Oh, kangen katanya ya sahabat ya kasih banget ya. ya. Kangen seorang ayah katanya. Kumaha teh? lama enggak tak tidur nih sama kita ayat tahu no kita sama Neng ya hmm. Neng, hey Sini dulu, dadah dulu Neng, hey Dadah dulu lah tuh Ih, senengnya malu-malu ya Katanya pengen punya ayah lagi senengnya <tarkanya>